Lain, hai Syawal di lembah tiga sisi rengsek, Dream Ettangarang, Vietnam, berjakin tujuh, kata tanggap tangan miskinnya kaku, akibat miskin, kalau jadi wayah ngawal, panganan spin tujuku makna yang, atau dipertahui, seragam di lembah mah, boleh korang tu sendiri rengsek ke, digantla, di dalam tujuh itu, kecakang rengsek pisang, mari cairnya kecakang nusun, nahulu taman lagi, dia taman masih ya oleh taman, ya jadi akhir lain hayang ngareubit ngan nepi ka poe ieu cenah aya ngirim geuneh wayahna kudu aki mah atuh ngan alkeun teu oge takal eta himbak tak jeung hujan gede geuwat penet anu tapi di dinci teh kesehatan tah ai kabersihan teh sebagian di mana Katanya aki di dulu muska pemerintah kurang ke, kurang lebih ingkar, laku lambah ingkar tinggal nahu paha di rencana kunku pemerintah, uhang syang reka. Mau ngapain kita kurang reka syekan, sedikit, eh dia ingin keju, allahu akbar, dijangking karasa, ih, ih, ih, ih, eh, tak punya binganti, ih, ih, ih, ih, Ujim tidak lalagur, ayo di suku panon dahar Biasanya dahar ukur namanya ampun, Ieu mun aya kana nenek barudah aing wae da lain teh aya ruhoga pangajihan teh aduh aing lain geus benarna ontak geus geus jurpati barehakan nya da puguh kuntu jadi kuntu jeung bersih pisan da aduh lain bersih bodas aing tapi bersih teh peakeun Bikin kembarin saja bang, lah. Aduh, ampun segala be banyak berikan, di dunia jambang ampun di dunia di dunia saya iya gitu jan jan ambola. iya iya mas nate eh si ujang malah ngajar doku malam abduh iya iya imah nate mungun bangga ada ayah ke emor ayah dilebet bangga ah tukang kebaran tukang mungun tukang lanongan keras pisang bangga lebet iya eh, ba. bener iya pisang juga nace imah assalamualaikum assalamualaikum ya <tuh> <tuh> assalamualaikum, <tuh> assalamualaikum. <tuh> Ingatkan mana? dikawin aduh <Assalamualaikum. tuh> <Assalamualaikum. tuh> <Assalamualaikum. tuh> Aduh, e, Aku. Jangan e, e. Duh. Alhamdulillah, ini. Aja takut lagi Di ini, Dilek, dijaga, dijaga Ya, e sekarang eh, ya, kita. <tuh>. Ampun, Cel. Nih, temenan kita sama kayak pabuk-pabuk, waduh, soalnya kaki-kaki, mana emang Lain kalau ketawa yang menurut tanah Wah, keluarga Libis, ya, Lain, saya kira ketawa, kadi ada acuan yang sering Mau, Cel. Saya ada dampaknya selama kau tapi datangnya dulu mulai nggak lapar. Kita, aki Kalau cek-cek. apa, eh, tapi gak Bener ke apa nih? kalau apa Siapa siapa? apa kalau 17 tahun ke atas di syarikat oh kamu bete iya kami Guzik, Bapak Nido, Astagfirullahaladzim, Mulai rumah irama, mana di kemarin rumah irama, Lusuk di cari Malah Oh iya, ini masih gak Aki ulah bendu ya Oh, mohon dari Aki ulah bendu Aki gak terbenak, cara terpulang, cara Aki gak bisa kok, oot, besar reamkan fitu Jangan lakonan, kakurin kan yuk, ini Udah, akhirnya tanggung coba lakon disimotar Uh, coba oh, besok itu ainnya pahit ah ah ini banyak Takudukah malam perubahan? Kau ada ah, ya, anu anu yeah. wow, aku yeah. ya, anu maksud Anu yang anu oh, ku Sejak gue la di masa yang gak dengitin, seni aki tuh, terus nih aku uh, menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lawan tau, jadi dia gelaki anu mami abing abing, saya teh bisa perut, teh lain roti, ker aki, saya teh menyam, ngah aja, malah oh, Nah dulu gede-gede, cuy, menyanyi, tadi kena tau lah, pingetan uji taki-aki itu cilung bisa gede perut, tong sekali dengung beratnya lah, tuh cewek tapi kamar tempat Hayh dari panjae teh waktu tadi itu saya para blawos gitu. Udah lah Gusti, para blawos jula. Sudah jurupan teh ot. Wah, cingciri cing wae jang. Aki teh ki. Teh ki teh. Ya. Cak me. Ah ada kudu usul, ya tamusulkeun ya. adi. Kiya ya, hmm. ki, aya salah-salahna adi saya aki itu acan masih hansaran abdi panah terus ngebantun syarat-syaratnya gak, minyaknya gak, minyak haja, tah iya minyak? minyak dulu tak ya tah iya cahit abdi tinggal ngajak tah tilo emer. iya syukurnya <laughs> ya aku mau batin cairan namun uyah perniu eh nggak haja aki malah tilo emer sete dosi halam-hal di jalan di uyur <laughs> ya harusnya ya, ya. eh harusnya tinggal ngaguyurkin karena hulu bener-bener nah, bener jalan mah hudak deh. syarat minyak teh minyak solar beda saja. Abdi jauh-jauh mawa cair tilu air, minyak solar, abdi teh kami ngerasa kerja capek, malah tapi abdi teh ayah panah putus, kakinya aja, datang ke teh Teki. Maksud abdi teh Bikin jarak, bikin sini, nanti mau mana, bala Lain abdi mah teh Ya, ya ki, saya nama. mas. Jauhin kaki nih, emang. Abisnya mau bakal nyeri? Loh, gua stak biru lah. Di umumnya anjing, anjingnya ini, cukup datang kaki kamu dengan soknya. Kok oh, bakal nyeri? Ya, abisnya si, akhirnya ambil kafe. Kok ditanya nyeri, ki? Untung makan nyeri, kalau ngomongin, bijaknya enggak. Oke, ya ki, kiranya ambil kaki. Nyeri? Ya, uh, rapi, nggak kiri-kiri. Abdi mah kaget, nak nakki abi teh enda. Ya sajana nakki ya nabis. Terusimah anye. Asa bayangkeun ku aki, abdi teh sakia gelis tadinya nyeri ku saha aki. Saha panangku aki? Kurang kumaha awak abdi sap? Ai sakia teh sakang ngarawat hiji. Ari baheula mah sakia teh aduh, da bogoh sote mah baheula mah rupa-rupa ngaranna teh aki. Kai jujur, isah ngaranna teu berubah king. Tah lalakon si make ngaran Bang Bang Surapati terus maka ngaran Satria Permana Kusuma terus maka ngaran Bambang Citarasa. Rasa terus maka ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wiganasasmita Atma Jadinata SH tukang tipu salah gimana kok namun dipikir maak <tuk> iiii iiii jeng ternadaik ngejendang di gogobrol si abdi sekir nyeri teh. Yeah. iya ayah nungan becahan ke abdi supaya si betah imah jenah tali kolorna kudu dibengketkin karena gentong iya <tuk> dibengketkin abdi tadi korehan ngel kolor kadeh di lahanan tali na Lama aku lain sama abdi kolorna kada ayah talian hehehehehe <tuk> <tuk> beah abdi tali nantemi dibengket-bengketkin lain karena gentong ngungkul aki karena <tuk> naun waa dapet bengket tali kolor Lawang pantok bengke, eh, ya. bengket bengke. oh, <laughs> <Pada> di tali kolong. Saya kan di Iman. Saya kan cici di Iman. Ayo, ucing lawak laut bengket di tali kolong dulu. Ucing aku masih di kunci. Modal lagi. Modal, mulai akan kuncinya ini. Padahal di kuku. Eh, mungkin keluar. Iya. Eh, iya. Eh, salah jam setinggi harga iya mbak, aduh aki aki jen bikin kocoblah, bikin ya sih, maksud abitnya ya, -yakin, ya, maksud jen anas, ya, nya kan gini iya maksudnya tujuan aneh cek banget ya, yang cuma abis yakin ke ya, aki lalu cokak wajah kocoknya lalu unung manapanya eh gini aki apa, tapi <tuh> nah, masanya nama kia, kialamun aki bapalma banggulana abitnya edan eling, sakatung eling sakatung edan iya iya aneh tuh iya abis mah, tempo nganyuk eling, tempo di pagi edan lain aki leburnya gimana manapanya cek Ari abdi parantos katelah lemur Abdi Manunganti ka di Lebak Singkur nu ngaliuh cai nyusu nu dina akar tatangkalan nya relebih kawas tiis nyecep asri. Anu enak tumari isuk katelah. Oh, cakosan muhun jung meureun di lemburna Bapak Semar teh. Heeh, muhun we ari asihnya hormat. Muhun, etek ngusih aki-aki masantren di dinya geus ari asihna teh pan ti dinya. Heeh, ka padang Lebang loh aku dengikeun bae maksi pami. Kak ngacaritakeun wayang sorangan meni pamer mireus. Terus Ka hiji habis teh salaki hayang balik. Kedua, habis teh dagang menit ikan hayang maju, hayang lancar. Yeah. Kaki tilu gigi renki ma, hayang nukliknya jual tanah, hayang kabori. Kalau pak habis teh hayang juga mobil lagi. Aku kalima perhiasan hayang rencong. anu kaget banget habis teh hayang loba duit, saga rak sangkan kadeh kabel nih abisnya hayang TV berwarna hayang video hayang tip, hayang kadeh hayang drill, floresel abisnya hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang becah asyak bener lah, diumor, ya lo ujirin datang banget ini semua itu lo mau komentar di lingkungan, ini semua itu ya lagi, aku kemaran terus keceluk, awun-awun ke kecat, kejangan pria, kejangan pari, angin-angin, aku weruh satu binara teras akitnya buruk kalau anak dalang orang makanya merusak durung minara sekalang hari baru teh nyaho, hari sadurung teh acan, hari minara teh kunyur yaa, aji mah hanya tak, abdi kan berani menggunakan tulung ke aki malah manar aki biasa ngulungan gendat jasa sama kegeku abdi diberi ayah, kaya ingetan ke abdi yaa, api raku, ayo kayak cik cik cian kaya mana kaya cirek dudukun pidato Iya, ditarima Kalimantan, di Kalimantan, pidato, pidato, abis masuk dan akhirnya kenyataan, tapi kan pasrah ke pidato mah. Dari pertama, maka panggilnya maksudin tujuan mana ya, supaya ya, salah simpan, saya dong di imah nah, Tapi <laughs> itu, asli, ada salah kita, kita naik wajah di Imah, aduh, Gusti Mahabung, boga duit, sah tiga, lain dibikin kapan majikan. Ya. Saling kosong umur-umur juga, oh, kerekin minyak naga, Syed Din ya, ya, kan Imu, rakyat naga. Minyak nang, nong, ceng, nah, Amba ya, ni. Nah, saya kaweskan nubiala otak amba Nah, Sampai ya selakin teh Iya nabi beberapa kali itu eh ngarana terus ayam nubahilah, hilah ayam ubah ayuna ayu, anu ini ubah hilah <laughs> ayam ubah hilah aja seruksa hari ini anu mana aku di pentang, aku ayun gitu yang mana okay. ke? Tapi abi ngarana pajaulu akhirnya di Surabaya, hidup di Paleren. Bu coba Di Surabaya encep, di Paleren, tepung itu maritis jadi cepot madain itu meripis. Wah cepot, cepot, cepot, cepot. Hangat caraka, hangat cak cak cek cek ciluk, hangat wetan, atas, salah, sakit, dulu, <gbg> curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, curi, cepot curi, curi, sawala curi, curi, curi, curi, curi, 14 biji 5 5 tes akhir kali lain karena nanti lain hitungan dok dicek sok sok sok sok sok sok sok sok sok sok <neighboring> <laughs> <-ligui aí>. <fille> <laboratory> <spatial> <ça> Kampung, jempe dengan Jadi ajaib, Aduh, Aduh, kamu penting. Aku bilang, "Aku anak itu tapi masih <laughs> <ayyuh, ayyuh, laughs> cepot eh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,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 dipikir di balik aduh ampun antap dua aja antap minat saya biasa balik biasa barangkali cahun dan aduh ampun di luar cahamah dengan nabi Adam gak Jadi apa sih Aduh Jadi tahu lewat Ain ratu galuh Muhammad Bismillahirrohmanirrohim asihan si komara asih sang komara kemari kurang dari kami ya hu ya Allah ya, hu ya hu ya si si si si datang tungtung galak datang nepak lagi datang numpi ari tungkul sia taluk aduh gunting aing gunting gunting angan gobang gobang tangan gaji gaji gaji aya Ya besi persani, besi putih, <tuk> aloh, irang pangeran, nabi, aloh, jasmani, aloh, kenya, insun, di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, persani, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tangan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, untuk hai, bau kerahan hai, hai, hai, hai, jika bina di kamar sekali di goah kali. Kau kecerai, ngaku menyangke di kamar. Di kamar. Menyanggung, <tuk> <"Susur". lah, tuk> bisa, aku juga mati naon iya, Minyak, ya. minyak, minyak, minyak deh, di mana ngek mandi Minyak teh. Minyak balong lanjut aduh gusti. Uh, pun tenang, mat, uh oh, puntennya kira-kuma itu Nah, jangan jelamat masih di bawah waksa di yuk Dalam hutan-hutan pakai anak-anak gini Mau -ingat, ingat, -ingat, İyi, juga, orang -orang. di cari maka Aki Nga hitung-hitung, ngetengikin radio bucu dek Aki di, cekirulah Kira-kira balik kecunyi teman saya, jadi salah-salah saya Ekinya beres, ayo rokok di rumah rokok Rokok macam tinggalkan di yang kaki Mereka memang ulang-ulang Bisi kaki-kaki Aki tuh yang bikin rokok Atau aku di bawah waki duit ulang Rokok atau kusia bahwa Ayo kita kecang ayah Jadi saya tidak ngayu Oh oke Jadi kegis lebaran dibayar Bayarna Oh oh kumah siawe lah Dan jika balik ayam gandeng kebina jengjang dawah-bawah Balik jengjang Atau rauh uang surat payah lawat se Oh jangan Kayaknya kita ayam simulasi tangan aki sum Ya, ini <tuh> Aki ini Aki. Aki Aki balik dari asal, Aki hayam, nora, Aki, ayam, nora, nora, Aki <tuh> <tuh> Jadi awal <tuh> oh, <jangan lena> <tuh> Aki licin. Oh, jadi sak Licin, kali Aki? nanti kira-kira matok minat Lain, Aki ada Tang hiji Juli. banyak yang dari sini, saya akan potong semua batu. Nah, itu, bisa Jadi, ini ya. Hari mana sih, kamu pakai lo Aceh? jangan sampai jadi. Oh, pakai tuh gak Yuk, ya, <tangan> saya kecuk. Jadi, aku selamat sama Eh, mau lagi. Tự yeah. nhiên, yeah.